assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman e, di video kali ini e, saya ingin menjelaskan atau memberi tutorial bagaimana cara kita melihat kode bus milik kita sendiri teman-teman soalnya masih banyak sekali teman-teman yang DM ke saya Bang tolong bikinin tutorial e, tentang bagaimana cara kita melihat kode bus kita dengan e, cara yang mudah Bang jadi begini teman-teman ya jika kalian ingin melihat kode bus kalian dengan mudah, tinggal ikutin cara-cara ini saja teman-teman Yang pertama kalian masuk ke uh, akun uh, snack video ya teman-teman ke beranda Setelah di beranda kalian akan ada koin mas seperti ini teman-teman Setelah kalian uh, nemu koin masnya kalian klik koin masnya dan akan masuk ke undangan teman-teman Setelah masuk ke undangan kayak gini kalian scroll ke bawah Nah disitu ada tulisan yang mulailah teman-teman kalian klik aja yang mulailah jangan yang undang ya teman-teman ya, yang atas tapi kalian pilih yang bawah yang mulailah teman-teman setelah kalian klik e, e, mulailah nah disitu e, ada tulisan mengundang teman kalian klik aja untuk mengundang nah setelah kalian klik untuk mengundang nah kalian akan e, disarankan untuk ke WhatsApp ke WhatsApp, Facebook, Alain atau e, sebagainya tapi kalian pilih yang salin aja teman teman nah setelah kalian salin kalian pergi saja ke uh, WA ya teman teman ya nah setelah kalian masuk ke WA yang tadi kalian salin itu kalian tempel saja di situ teman teman nah seperti ini jika sudah kalian tempel kalian ambil aja yang dari HTTPS nya ya teman teman ya yang dari HTTPS ke belakang kalian hapus aja teman teman nah seperti ini setelah kalian hapus uh, yang dari HTTPS ke belakang nah, kalian uh, salin aja ini link ini kalian salin aja nah seperti ini setelah kalian salin kalian pergi ke room atau ke browser bawaan ya teman-teman ya. kalau saya uh, saranin ke browser aja teman-teman tapi sama aja ke, room, ke Chrome juga sama aja teman-teman ini saya kasih contoh lewat uh, browser aja teman-teman nah setelah kita masuk ke browser kalian uh, tempel aja link yang tadi di sini teman-teman nah seperti ini teman-teman setelah kalian uh, sudah uh, tempel di browser ini kalian tinggal cari aja tinggal klik aja teman-teman Nah seperti ini teman-teman kode busnya akan keluar seperti ini sangat simpel bukan teman-teman semoga-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan itu uh, dari teman-temannya yang banyak DM Nah itulah caranya teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua salam sukses selalu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh